sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar rakyat Muara Sabak mulai naik signifikan. Termasuk cabai. Khusus cabai merah keriting yang saat ini mencapai 100 ribu rupiah per kilogram, Kamis, 1 September 2022. Dedy pengurus pasar rakyat Muara Sabak saat diwawancarai Tribun Jambi mengatakan, harga kebutuhan pokok rumah tangga para hari ini mengalami signifikan ketimbang harga kebutuhan pokok pada minggu lalu. Harga cabai merah ada yang 100 ribu rupiah, ada yang 90 ribu rupiah per kilogram. Yang bagus 100 ribu rupiah. Sedangkan minggu lalu harga cuma 60 ribu rupiah per kilogram, kata Deddy. Dia menerangkan, harga cabai merah keriting ini memang paling drastis kebaikannya. Untuk harga cabai rawit hari ini mencapai 55 ribu rupiah per kilogram, sebelumnya harga cabai rawit hanya 40 ribu rupiah per kilogram. Sekian harga cabai untuk tanggal 2 September 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.